ya yeah, iman Nur Hakim. Bin Bapak Haji Sutono, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan kakak kandung saya yang bernama Veronica Julia Binti Bapak Junaidi Almarhum. Dengan Anda, dengan diberi mas kawin berupa emas seberat 20 gram di bare tunai Saya terima nikah dan kawinnya Veronica Julia Binti Almarhum Bapak Junaidi dengan mas kawin tersebut di tunai. Tell me how to love If you're growing up Tell me how to tell Hi, hi Buat Ante Vero sama Om Iman Semoga bahagia selalu Semoga rezekinya diperlancar Semoga Sakinah Mawadah Warahma Semoga sehat-sehat Semoga sehat Jangan bisa Jangan Mau apa lagi ya. I keep on dan suami semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Semoga jadi suarian sakinah, mawadah, dan waroma Amin, Amin. Semoga diberikan keturunan yang baik Amin Terus soleh dan soleh sole. Amin Terus dari dari kita Terima kasih